Pendapat saya, mengapakah bendera kebangsaan perlu dikibarkan kerana bendera kebangsaan tidak berkibar dengan sendirinya? Namakan sistem tersebut. Tengkorak. Hang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK. Oke okay, cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy Oke okay, kita akan melanjutkan lagi part yang ketiga ya dari channel Ahakspedia cuy ya Jadi buat korang yang belum uh, subscribe channel Ahakspedia korang bisa subscribe di bawah cuy ya Nanti saya cantumkan link channelnya di bawah sekaligus dengan video yang akan kita lihat kali ini cuy ya Judul video part ketiga yang akan kita lihat kali ini itu adalah 40 jawaban Buddha sekolah yang lawa dan kelakar di Malaysia. Part yang ketiga, cuy. Oke. Jadi buat korang yang belum tengok part pertama dengan yang part kedua, korang bisa tengok di sini, cuy. Ya, nanti saya cantumkan di sini saja. Dan kalau kurang ingin melihat sekali lagi ya melihat original videonya, nanti saya cantumkan juga di bawah gitu ya. Dan sebelum kita lanjut buat korang yang suka dengan video saya, jangan lupa like-nya cuy ya. Like dengan komentar cuy ya. Karena saya butuh banget komentar di video-video seperti ini itu karena banyak-banyak kalimat atau kata-kata yang belum saya pahami gitu ya. Saya membuat video ini tuh bukan sekedar menghibur kurang saja, tapi saya juga belajar gitu ya bagaimana uh, mengetahui bahasa-bahasa dan kata-kata yang ada di Malaysia, cuy. Intinya kalaupun ada kata-kata saya yang salah, cara pengucapan saya yang salah, tolong dimaafkan, cuy. Langsung aja kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy. 3 2 1 Hello guys. Korang okay. ada tak pengalaman zaman sekolah di mana kat sekolah cikgu tak marah, tapi balik rumah kena rock bottom dengan mak? bagai tu patah terlepas dari mulut hai masuk ke mulut kau kedai okey sebelum ni kami dah buat part 1 dan part 2 jawapan budak sekolah yang kelakar dan masih ramai yang minta untuk part 3 disebabkan kami handsome dan tak nak menghampakan korang jadi tajuk pada video kali ini adalah 40 jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 3 sebelum tu random syarat kepada subscribers Xpedia ini terima kasih kerana menyokong kami peluk sikit kalau Terus korang sikit. nak masuk dalam random syarat pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam Bantu video. ini Bantu support ya, cuy ya. Senaraikan makhluk ciptaan Tuhan. Google senaraikan makhluk ciptaan Tuhan. Senaraikan tu, senaraikan tu maksudnya sebutkan kali ya, senaraikan sebutkan. Toyol, hantu raya, pocong, pontianak, hantu. <laughs> kena Kenapa? Kenapa semuanya hantu gitu? Kenapa saya setan semua gitu ya? Apakah apa, pengertian dari senaraikan senaraikan? Setahu saya sebutkan, sebutkan ya ciptaan makhluk ciptaan Tuhan. Ini kok hantu? Tuliskan tiga kumpulan ajaran sesat. ekspedisi Awi search. <laughs> tuliskan tiga kumpulan ajaran susu ini kok. Bukan tuliskan tiga kumpulan band mungkin masuk di akal gitu ya. Dan masa sih masa masa sih. <laughs> kenapa kenapa band kenapa semua band legend? Astagfirullahaladzim Namakan spesies kata yang akan dihasilkan di akhir eksperimen Budu Sedapnya cicah dengan ulam Apa? Ini benar kan? Itu kan budu kan? Berudu-berudu ya Gimana sih? Saya tak paham ini cik Ini kan gambar budu kan? Maksudnya gimana sih? Nah, saya gak paham ini cuy Kok soalan mere mereka ini Budak-budak di Malaysia itu Termasuk Termaksud Susah ya Susah ya Menurut saya cuy Apakah haiwan ini Penyu, penyu Mama <laughs> Oh buddha ini pasti mamanya itu galak cuy ya Pasti mamanya galak Jadi pas ingin menjawab ini Dia teringat terus mamanya gitu ya Kena marah gitu ya Oh ini yang ada di thumbnail video ini cuy ya Mama Saya juga Aduh Bisa gitu ya Apakah hewan ini? Anjir Ini yang game Budak Indonesia ke? Malaysia kenapa anjir itu Bisa Astaga Kok kata-kata anjir itu bisa Ada di Malaysia Gitu ya Waduh Anjir Raja 1.1 menunjukkan kepala seekor lipas Direndam ke dalam air selama setengah jam Pada pendapat kamu Adakah belalang itu akan mati? Tidak Berikan alasan kamu karena saya pernah buat macam itu, jadi belalang itu tidak akan mati. Nah, kalau ini sih menurut saya jawaban yang pernah dia lakukan gitu ya. Walaupun salah ya, walaupun salah, mungkin dia menurut dia benar gitu ya. Menurut budaya ini benar karena dia sudah melakukan hal ini. <laughs> dia sudah apa membuat apa yang sudah dicakapkan, apa namanya? yang ada di soalan gitu ya menurut saya ya masuk akal gitu ya. Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah. Jemput di. meludah di sini. Dilarang. <laughs> Jemput. Jangan ya dilarang meludah ya. Jangan gitu. Jemput. Oke oke. Okay, okay berdasarkan graf garis yang dilukis di D yang tekan satu hubungan antara suhu air dan tekanan udara seperti suami dan isteri <tik perché> cikgu ni langsung jawab tanda tanya ni apa maksudnya <tik Wha> <tik> Imajinasi budak-budak zaman sekarang itu kayak kaya gini ya. Kupis. Berikan empat pelawat sekolah yang biasa kamu temui di sekolah. Doktor, Oligo, Holly, jabatan Edis. Tunggu dulu cik. Berikan empat pelawat Pela, pelai, pelawat pelawat. Sudah benar nggak pelawat itu artinya apa sih? Pelawat saya fikir tadi pelawak cuy ya pelaw pelawat sekolah pelawat sekolah ah ini saya nggak paham ini cuy betul-betul saya nggak paham ini cuy pelawat pelawat bukankah ini cuy ya e, jabatan gitu ya guru e, apalagi ah saya nggak paham ini cuy seandainya saya tahu e, arti pelawat itu apa mungkin saya bisa jawab gitu Telur buaya dihasilkan apabila persenyawaan berlaku di dalam badan buaya betina. Terangkan bagaimana proses ini berlaku dan lukis gambar rajah untuk membantu jawapan anda. Persenyawaan berlaku apabila buaya jantan dan betina berguling-guling. udah ini pernah tengok buaya ya pernah tengok buaya berhubungan atau gimana sih kok bisa nggak tau kenapa imajin kenapa imajinasi buddha zaman sekarang itu seperti ini Jujitin jadi pertanyaan saya gitu ya kenapa nggak lama pingsan gue gara-gara Suaikan pengertian tanda bacaan di bawah. 10. Per 10. <SILENCIO> <SILENCIO> Orang yang seniman kayak ini sih yang suka bikin tapi di apa namanya harus menjawab masalah-masalah agama gitu ya. Jadi begini coretannya cuy ya. <SILENCIO> Apakah yang boleh dilakukannya untuk menjadikan kerjanya lebih mudah? Use scrap food. Nah ini ini udah berapa kali saya tengok ini cuy, pasti banyak yang jawab. Ini beda, karena itu yang saya cakapkan kemarin cuy ya. Pertanyaan eh, yang klasik, pasti mereka jawab dengan pertanyaan-pertanyaannya modern gitu ya. Harusnya ya jawaban jawab apa pertanyaan seperti ini tuh dirubah lagi gitu ya, dirubah lagi. Enggak enggak mau nonton gitu ya. Jadi enggak bisa disalahkan juga budak zaman sekarang cuy. Teknologi. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Terangkan maksud baris-baris pantun di atas. Harimau mati tinggalkan bulu. Manusia mati tinggalkan dunia. Yang salah apa ini? Harimau mati tinggalkan bulu. Manusia mati tinggalkan Ya benar. Terangkan maksud baris pantun di atas. Oh, mungkin salah ini aja sih cuy ya. Mungkin salah, salah jawabannya aja sih cuy. Tapi yang di ini benar sih. Harimau mati tinggalkan bulu. Kalau ini saya enggak ini cuy ya. Tapi jawabannya benar sih menurut saya. Hawa. Hawa. Hawa. Hawa. Hawa. Hawa. Hawa. Hawa. Hawa. Hawa. Hawa. Hawa. Semua jawaban Hawa lebih baik tak jawab. Ini kondisi, ini kondisi budanya lagi stres, cuy ya. Kayaknya menjawab ini tuh budanya udah, udah apa namanya, pasrah banget. Karena kebanyakan ya apa namanya, pertanyaannya itu panjang-panjang uh, gitu ya, panjang sangat gitu ya. Jadi dia stres gitu. Oke, okay, next. Bandingkan bentuk hubungan diplomatik kerajaan dahulu dan kini. Bentuk hubungan diplomatik kerajaan dahulu dan kini berbeza Macam dalam fantasi Aku tak dapat beza ey, Rasanya menarik Biar kerja bawah tarik dulu hasil. Kerja habis Tarik hasil Untuk ujung tarik ey. Aku semalam termimpi Sini ono wasini Okey dah dah Oh inilah apa Lirik Lirik lagu kayaknya cuy ya Makanya adminnya Bacanya dengan refer cuy Aduh soalan kayak gini Bisa dijawab gini ya nah ini ini yang jadi pertanyaan buat saya cuy kalau ada apa e, cek gu yang nonton video saya ini begini memangkah e, kenyataannya gitu ya guru memberikan soalan kepada e, murid haruskah soalan itu diisi diisi full gitu maksudnya nggak boleh kosong dahulu saya waktu masih kecil lagi ya menjawab ini kalau saya tak paham saya kosongkan je apa harus diisi gitu ya, walaupun tak kita tak tahu gitu ya. Ini ini penyebabnya, makanya mereka isi ini, soalan ini dengan asal aja. Kalau menurut saya pribadi cuy ya. Sedang, air, ibu, menjerang. Ibu tak pernah menjerang air. Kami menggunakan penapis air kowe. Apa? Menjerang itu apa sih? Nah, ini yang saya, saya nggak paham juga cuy ya, menjerang. Ibu tak pernah menjerang air. Kak. Jadi saya enggak saya enggak tahu jawabannya ini asalkah atau gimana. Tapi okey kita next. Saya enggak paham ini, jis. Sumpah. Nyatakan kaedah untuk mendapatkan maklumat sejarah dalam rajah di bawah kaedah pencarian maklumat. Internet. WeChat, WhatsApp. Nah ini juga nih. Internet. WeChat, WhatsApp. <laughs> Nah, ini kayaknya istilah-istilah yang ada di uh, Malaysia sini cuy ya. Saya, makanya saya tidak paham ini cuy. Kang Gehri dan Kim jong Kook sedang membawa baldi yang berisi air sungai. Lee Kwang Soo dan Ha Ha sedang mengambil kayu untuk memberi kepada Nick Hoon dan Ji Soo Jin. Yeo Jeng Soo dan Chan Sung sedang berbual-bual tentang kem pengangkap ini. Woo Yang dan Juho sedang membuat unggun api yang diperbuat daripada kayu. Jong Ki, Tae dan Sang Ji Hyo sedang mengikat tali itu kepada kaki kemah nggak gini soalan ini soalan diberikan untuk orang apa Korea kah atau gimana kok bisa semua nama-nama yang ada di, di jawaban ini tuh nama Korea kalau kita lihat dari gambar tak ada orang Korea yang pakai peci gitu. orang korea yang pakai peci gitu ya lihat korang lihat gambarnya ini cik. semua pakai peci gitu ya kecuali korea yang islam yang muslim mungkin bisa <laughs> ini salah satu murid yang suka nonton drama korea itu fix banget sih ya <laughs> senaraikan dua contoh perkara gaib selain hari akhirat kapal terbang MH370 gaib genap setahun Kapal terbang Oh ini mungkin ini cuy ya. Gak, gak ya Tapi kalau di sisi ini benar sih ya Oh ini ada kapal ya Pes Maksudnya pesawat ini ya Pesawat terbang yang belum ditemukan sampai di sekarang ya ah, Memang ada ya di Malaysia Kalau di Indonesia kan sudah banyak gitu kejadian Pesawat terbang yang hilang Oh ini yang di Malaysia ini cuy saya tidak tahu ah, ini macam ya. tapi kalau dibilang gaib, ya, yang ini mungkin gaib, kerana memang belum belum ditemukan genap setahun gitu ya. Terdapat segelintir umat Islam lelaki mukallaf sering meninggalkan solat Jumaat tanpa ada sebarang keuzuran. Pada pandangan anda, bagaimanakah untuk mengatasi masalah ini? Pada pandangan saya, masalah ini amat berat kerana sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat akan ditambah dosa-dosanya. Jibo apa perlu mengambil tindakan dengan memukul, melibas? flying kick backflip anak-anak lelaki mereka yang tidak mahu menunaikan solat jumaat. Wah, satu ibu bapa dapat flying kick anak mereka. <laughs> ini ini, ter, ini terlalu barbar sih, je, ya. Enggak tahu ini saya sepatu saya salah lagi sih, ya. Sepatu ini salah satu lirik atau uh, apa namanya? skenario dari film-film lagi yang diambil atau gimana, tapi dari cara tulisan ini ini kayak budak bukan budak ini sih, ya. Kayaknya Sekolah yang menengah ini cuy ya. sekolah eh sekolah yang cukup tinggi kalau di eh, Indonesia siapa SMA cuy. Karena dari tulisan budaya ini tuh bagus gitu ya. Kalimat di atas bagus. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Bagaikan kan kera mendapat bunga. <laughs> udah ini menyelesaikan jawaban ini ji ya sebenarnya uh... <laughs> mengapa dia bercakap bagaikan kerah ya yang salah itu gambarnya ji harus itu gambarnya dibersihkan nggak enggak nggak hitam seperti ini ji nggak hitam maksudnya gambarnya itu gak hitam jadi kelihatannya itu apa namanya lelaki ini tuh hitam di dalam kayak kerah gitu ya kalau nggak salah aja ya, kalau menurut imajinasi saya ya, <laughs> budai ini tuh bercakap begini karena dia tengok seperti ini ya, gambarnya gitu ya. Jawabannya ini mungkinkah yang bagai pinang di belah dua ini kah? Saya nggak tahu juga jawabannya sih cuy, tapi kenapa dia bilang kerah mungkin dari gambarnya ini cuy, yang uh, buram hitam gitu cuy. <laughs> Nyatakan privasi yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Kopi kopi FM kita kita juga banyak ni. Huh? Can kopi, you explain how is kita juga banyak ni? Kopi kopi FM kita kita juga banyak. Kita kita juga banyak ni. Eh, ini orang Sabah ini cik. Saya eh, nggak tahu juga nggak mengerti ni apa maksudnya ini cik. Can you explain how is wind generated? Kuasa Allah. <laughs> Dia Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Ayam ayam berada di kampung. Kacang letak di atas mangkuk. <tuk> ayam ayam di atas kampung wah ini ni. Enggak. Apa jawabannya nusanti ni cik? Kenapa ya? Soalan budak budak di Malaysia tu termasuk. Susah juga ya. Saya saya aja Ya mungkin saya bodoh. Jui. Saya tak bisa paham. Saya tak bisa. Ini bagi yang di bawah kulit. Ini bagi kacang lupa kulit kali cuy ya. Kalau yang yang di bawah. Yang di atas yang. Saya paham cuy. <laughs> Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Seperti kata memakan kuih-muih. Kuih. <laughs> Kue mui, ini bukan kue deh, ini tempurung, tempurung kelapa apa sih sebutnya kalau di Malaysia, kalau di Indonesia tempurung ya. Ini bagaikan kata bersembunyi, eh bagaikan kata, bagaikan kata apa sih bagaikan kata bersembunyi di tempurung apa? Aduh saya juga ini saya juga bodoh, gitu. bagaikan kata ah Lanjut, ah. Nama bapa saya Ahmad. Hobi bapa saya tengok telefon. Nah ini cik Jawaban yang akan diperlihatkan kepada cikgu itu adalah hal-hal yang modern sekarang, gitu kan? Jadi enggak salah sih ya menurut saya. Nyatakan peringkat kejadian manusia di X dan Y. Nutfah X, seketul daging. Y X ayah anda. Y abang Long. Tiba-tiba saya mendengar suara orang menetap pintu. Saya sangat takut. Saya pun membuka pintu. Tiba-tiba, saya terlihat seekor hantu. Hantu itu memandang saya. Saya sangat takut. Lalu menutup pintu. Selepas itu, pintu saya diketuk lagi. Saya lagi takut. Saya pergi buka pintu. Hantu tadi masih ada di situ. Hantu itu memandang saya. Saya sangat takut. Lalu menutup pintu. Selepas itu, pintu saya diketuk lagi. Saya sangat takut. Saya sangat takut Lalu saya pergi buka pintu Hantu itu sangat takut Saya pun menutup pintu Kerana saya sangat takut Hai dife. Dari awal buka tutup Buka tutup pintu Ini ada kalimat Hantu itu sangat takut Sampai akhir, itu aja bukan tutup ya Dia... <tuh> Ini mungkin soalannya Cik. di Disuruh untuk mengarang gitu ya Mengarang sebuah cerita gitu Cerita kejadian yang horor gitu ya Mungkin dari segi horornya Ya masih dapat gitu ya Nyanja di Kenapa Kenapa kalimat sepanjang ini Diulang-ulang dengan Kayak adegan ya adegan film itu Yang diulang-ulang terus gitu ya Kayak kembali lagi, kembali lagi, dan kembali lagi Kayak vu gitu ya Dan kalimat di akhir itu Hantu itu sangat takut Hahaha gitu. Kok hantu tuh? Sirot <laughs> <Rasyal> tuh? Enapa? Oke, oke, Saya setrik. Napas dulu, cek. <sighs> oke. <Okay. laughs> tu bila nak habis pantul lucu pulau pandan jauh ke tengah gunung daik bercabang tiga kerja sedikit termegah-megah ada hati nak kahwin tiga pada pendapat anda mengapakah bendera kebangsaan perlu dikibarkan pendapat saya mengapakah bendera kebangsaan perlu dikibarkan kerana bendera kebangsaan tidak berkibar dengan sendirinya Asofir, <laughs> ini masuk banget di, ini masuk banget di benak saya cewek, jawaban budai ini tuh, ini ini cewek gua langsung stresi. ini cewek, kalau saya yang menerima soalan ini apa menerima jawaban ini, ingat saya, saya, saya cari ini. gini je di sisi lain ya di sisi lain memang benar gitu, memang benar gitu. dia tidak bakalan berdiri sendirinya sudah sudah kita lanjut pemerhatian roti A berkeadaan baik roti B telah tamat tempoh apakah perbezaan antara roti A dan roti B dari segi warna, bau dan rasa ciri Roti A. Roti B. Warna. putih, Hitam. Bau. Sedap. Busuk. Rasa. Sedap. Tak pernah rasa. Salin semula ayat di bawah dengan ejaan dan tanda bacaan yang betul. Nama ibu saya Puan Maimunah. Nama ibu saya Puan Maimunah. Anis tinggal di Taman Seri Serdang. Taman Seri Serdang. Siapakah nama murid baru itu? Murid baru itu bernama Aiman. Wah cantiknya kasih pisan kamu. Yalah emak saya yang berikan Adik gemar makan buah jambu mangga dan duku Adik kata esok beli lagi tau Aduh sakitnya perut saya Kerana termakan benda yang basi Tunggu dulu je Aduh nah, Saya harus fokus juga Kaya saya tidak konsen lagi gitu. Tunggu soalannya apa ya yang... Salin Salin Semula ayat di bawah berarti salin semula itu ditulis kembali gitu ya salin semula ayat di bawah dengan ejaan dan tanda oh menggunakan <laughs> menggunakan tanda baca gitu ya tanda baca itu yang dimaksud ada tanda titik koma tanda tanya tanda seru gitu ya maksudnya ya jadi <laughs> cuman di sini budaya ini Mungkin salah, salah mengartikan ya. Budaya ini dikira harus dijawab gitu. Yang tertulis di sini itu satu, dua, dan tiga, empat, dan selanjutnya itu mungkin difikir itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, begitu. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Banyak cantik muka kamu. Apa? Nyatakan peribahasa yang sesuai. Berdasarkan gambar di atas banyak cantik muka kamu Apa sih artinya banyak cantik muka kamu? Itu kan di atas Gambar di atas kan Lagi kena marah gitu ya Lagi kena marah dengan cikgu kali cik Terus kenapa dia tulis banyak cantik muka kamu gitu ya Ada... Namakan dua buah bandar baru yang muncul kesan daripada proses pembandaran Cikgu, saya tidak tahu jawapan dia Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kewujudan bandar-bandar Maafkan saya, maafkan saya Pada pandangan anda, mengapakah proses pembandaran lebih pesat di semenanjung tanah Melayu? Dalam buku teks tiada jawapan macam ni Ini yang saya cakap tadi cuy Budak-budak memang harus kayaknya ya Cikgu-nya, eh, cikgunya tu menyuruh jangan kosongkan soalan itu inilah ter, yang ini, ini yang terjadi kalau cikgu mengatakan itu ya makanya dia meng, dia mengarang aja gitu ya asal aja mengisinya cuy. objek besar besar Kereta. gajah ikan paus betul mami <laughs> maminya besar ini ya maminya besar ini Cui. Dia ada masalah dengan maminya ini Padahal Cikgu Eren Aziz membawa ya? murid tahun 2 melur menyusun barang di setua sukan Zarazia dan Nabila Huda menyapu sampah di belakang sudut Adi Putra dan Zizan Razak menyusun peralatan hoki ha? di belakang rak itu Hazama sedang menyusun bola sepak dan bola tampar di dalam almari Caca Maembong dan Emma Maembong sedang melekatkan jadual bertugas Kenapa nama-nama Zizan Rosa? si Razak ya. Ini kok nama-nama pelakon yang ada di dalam sini sih? Aduh ini saya nggak paham ini, Ci. Kenapa ken kenapa harus atau disu mereka disuruh untuk menceritakan gitu ya, menceritakan kegiatan gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di gambar. Tapi mereka menggunakan nama-nama nama-nama pelakon. Di sini saya nggak paham, Ci, tapi menurut saya seperti itu, Ci ya mereka disuruh untuk menceritakan gitu apa kegiatan yang mereka lakukan di gambar namakan sistem tersebut tengkorak hang <toseles> Sisi mananya itu tengkor Kalau Kalau Buddha ini cakap itu bunga ya. Itu Itu bunga mungkin masuk Di akal gitu Karena bentuk <tinyo> <Tengkor. tinyo> Itu kenapa jadi tengkor Berdasarkan pemerhatian anda dalam Rajah 7.1 Kenal pasti jenis Transformer yang diwakili oleh P, Q, R dan S Transformer Jenis Transformer P, Sentinel Prime Q, Megatron R, Optimus Prime S, Bumblebee Senaraikan dua bukti menunjukkan kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Kehilangan MH370 Hari Kiamat I am fine. I am pretty. I am beautiful. I am me. Come to me, sayang-sayang sayang. Terima kasih karena menonton. Oke, okay, cuy. Ya. Uh, <laughs> Gak tahu untung ya um, terima kasih untuk akspedia untung durasi, untung durasinya ini apa namanya sekejap jangka nggak terlalu panjang gitu <gat> saya, saya, saya kayak nggak nggak sanggup lagi gitu ya kenapa <gat> mungkinkah karena saya tertawa ini yang imajinasi saya itu yang berlebihan atau gimana gitu juj mungkinkah karena saya juga bodoh saya nggak saya bangun. Saya kemarin udah bercakap cuy. Kalau kau tak tertawa, tengok video-video ini. Kau ke rumah sakit gitu ya. Sekarang kebalikannya cuy. Kalau saya tengok video ini, saya harus periksa cuy. Pundak saya sakit banget. Nggak tegang, tegang banget cuy. makanya korang jangan bertanya lagi cuy mengapa saya selalu membuat video seperti ini tuh empat hari, lima hari baru buat seperti ini cuy karena kurang tak sadar saya menderita cuy. saya saya menderita ini... ini bukan hiburan buat saya ini... Ini penderitaan buat saya cuy, begini ke cari duit. Sudah cuy, saya tak mau panjang lebar saya mau istirahat cuy ya. Terima kasih ya. Gak tahu kalau saya edit kembali video ini, jelas saya edit pasti saya ngangkat lagi cuy. Sumpah. Sekali lagi ya Kalau memang korang suka dengan video ini Kalau bantu like-nya cuy ya Dengan like itu mungkin bisa menutupi ya <laughs> saya, saya sudah belak-belakan ini cuy Apa yang saya buat di video ini Itu benar-benar Itu Itu <laughs> I, Itu apa adanya cuy Saya gak ada sembunyikan apa-apa Saya gak ini ya Kalau memang korang berpikir ini berlebihan Terserah korang lah cuy ya Intinya Ini <laughs> intinya saya saya udah saya gua udah nggak tahan lagi cuy oke okay. dan kalau korang memang suka dengan video ini silahkan di like di share ke social media yang kalian punya kalau nggak suka dislike aja dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy thank you next thank you next dan thank you next <laughs>